Namun karena riak itu berasal dari dalam tubuh Lindong, dia langsung bisa mendeteksinya. Ini juga menyebabkan murid-muridnya menunjukkan tanda-tanda berkontraksi dengan ketat. Itu karena riak ini dipancarkan oleh jimat batu misterius. Selanjutnya, riak ini agak aneh. Tepatnya, itu jelas merupakan respons yang jelas terhadap sesuatu. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi sejak jimat batu misterius telah menjadi milik Lindong. Mengapa jimat batu misterius menanggapi tablet grid desolate? Lindong mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat pandangannya dan membiarkannya bersandar pada tablet yang luas dan megah. Permukaan tablet secara bertahap berubah kekuningan karena berlalunya waktu. Selain itu, permukaannya tidak sepenuhnya cerah dan bersih. Dan ada beberapa lubang. Sementara beberapa menit retakan menyebar di permukaannya seperti serangga. Namun ini bukan masalah besar untuk tablet raksasa. Tatapan lindung dengan hati-hati menyapu setiap inci tablet batu. Setelah beberapa menit, matanya tiba-tiba terpusat ketika dia melihat ke arah titik tertentu pada loh batu. Pada permukaan kasar lempengan batu itu ada beberapa titik hitam kecil yang samar yang sangat sulit ditemukan oleh mata. Ketika mata lindung mendarat di titik-titik hitam itu, dia tiba-tiba merasakan jimat batu misterius di dalam dirinya mulai bergetar saat memancarkan gelombang demi gelombang fluktuasi. Kilau kebingungan melintas jauh di dalam mata lindung saat tatapannya menyapu sekeliling. Dia menemukan bahwa jumlah titik-titik hitam kecil di permukaan tablet batu itu tidak sedikit. Namun karena ukuran tablet batu yang sangat besar, ditambah dengan berlalunya waktu. Menyisakan enam titik hitam kecil sepertinya bukan apa-apa selain biasa. Jika bukan karena jimat batu misterius dalam tubuhnya, bahkan Lindung akan mengabaikan titik-titik hitam kecil yang tampak benar-benar biasa. Lindung menatap titik-titik hitam kecil dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia maju selangkah, mengangkat jari, dan menyentuh salah satu titik hitam kecil itu. Lindung, Jiang Hao dan tiga lainnya sangat dekat dengan tablet batu. Sebelumnya, Jiang Hao dan yang lainnya memberi perhatian sangat saat mereka menatap tablet batu dan juga telah menjangkau dan menyentuh permukaan dengan tangan mereka. Oleh karena itu, orang-orang di sekitar tidak terlalu terkejut dengan tindakan Lindung. Dan saat tatapan sekitarnya bergerak menjauh darinya, jari Lindung turun perlahan pada titik hitam kecil di permukaan tablet. Pada saat kontak, kulit Lindung berubah dengan cepat pada titik kontak. Jejak fluktuasi ditransmisikan ke dalam tubuh Lindong. Fluktuasi itu sedingin es tanpa ada tanda vitalitas. Perlahan-lahan, ia membawa pengaruh jahat misterius yang tampaknya bisa menghapus segudang organisme hidup dari dunia. Jari Lindong hanya menyapu melewati titik hitam kecil untuk sesaat sebelum menarik kembali. Setelah menarik jarinya ke belakang, wajahnya memutih saat dia menatap kaget pada titik-titik hitam kecil itu. Fluktuasi itu sangat mengerikan dan misterius tanpa jejak vitalitas di dalamnya. Meskipun Lindung tahu bahwa ketika seseorang berhasil berlatih sampai death stage misterius, tubuh seseorang akan dihasilkan deat ki yang sangat destruktif. Sensasi dari titik-titik hitam itu pada dasarnya berbeda. Selain itu masalah yang paling penting adalah bahwa ini bukan pertama kalinya bahwa Lindung telah melihat hal yang jahat dan jahat. Perasaan jahat yang mengerikan seperti tulang ini akan menghapuskan langit. Dan setiap makhluk hidup di dunia tampaknya akan dibunuh dan dihancurkan di dimanapun ia berlalu. Lindong mengerutkan bibir dan memikirkan waktunya di sekte kuno. Pemilik sebelumnya dari simbol leluhur yang memangsa tampaknya telah musnah karena sesuatu yang jahat dan kelam. Lindong telah merasakan fluktuasi yang sama dari permukaan Grid desolate tablet hari ini. Apa artinya ini? Apa sebenarnya benda ini? Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Bahkan sesuatu yang sekuat sekte kuno itu atau seseorang yang sekuat orang tua bermata hitam yang memiliki simbol leluhur yang memangsa itu mengalami kesulitan dalam menolak benda hitam yang tidak dikenal itu. Apa tepatnya itu? Sementara Lindong merenungkan ini sebelum tablet batu. Jiang Hao dan tiga lainnya sudah bersiap untuk melanjutkan saat mereka duduk di atas batu hijau dari tablet batu dengan ekspresi serius. Lindong, Dong, Wu Dao berteriak, yang akhirnya berhasil membangunkan Lin Dong dari keadaan linglungnya. Setelah memperhatikan tablet batu di depannya, dia mundur ke batu hijau dan melanjutkan untuk duduk. Setelah melihat Lima mengambil tempat duduk mereka, Wu Dao mengangguk lemah sebelum melambaikan lengan bajunya. Desolate Force yang menghapus langit melonjak keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi balok dan turun ke permukaan Great Desolate Tablet. Bas-bas. Menyusul turunnya sinar raksasa Desolate Force. Tablet segera mulai mengirimkan getaran menit. Sinar demi sinar cahaya kuning kehitaman mulai keluar dari tubuh tablet. Sebelum benar-benar menyelimuti lindung dan empat lainnya. Instan lindung diselimuti oleh cahaya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dia merasakan kekuatan menarik yang tak tertahankan meletus dari permukaan tablet. Detik berikutnya, kesadarannya mulai kabur karena visinya dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Tak terhitung tatapan berkumpul pada lima sosok manusia yang diselimuti oleh pilar cahaya. Dari kelihatannya, tampaknya proses menuju pemahaman tablet grid desolate telah dimulai. Titik, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya Ying Huan-Huan karena dia tampaknya satu-satunya di sini yang mengalaminya. Setelah pertanyaannya muncul, King Ye dan yang lainnya menoleh dan menatap Ying Xiao-Xiao. Jelas bahwa mereka tertarik pada pertanyaan ini. Ying Xiao-Xiao sedikit mengernyit. Dia tampak linglung menatap tablet batu raksasa. Sebelum menjawab dengan suara lembut, The Great Desolate tablet sangat kuat. Ya aku tahu. Tetua Daosek kami telah menggabungkan upaya mereka berkali-kali tetapi tidak dapat menggerakkan grid desolate tablet atau mengendalikannya saat dibuka. Mereka hanya bisa membantunya dengan kekuatan sungai Pil sesekali. Ying Huan-Huan terus mengangguk setuju. Ketika memahami grid desolate tablet, seseorang akan tersedot ke dalam ruang di dalam tablet. Di sana ada tanah yang tak terbatas dan sunyi. Itu tidak memiliki akhir dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya kehancuran. Apalagi firasat dari Kitab Suci Kesedihan Besar. Seharusnya itu semacam teskan. Apakah kakak perempuan senior Xiao Xiao berhasil memahami sesuatu? King Ye bertanya dengan penuh pertimbangan. Ying Xiao Xiao menatapnya. Ini membuat King Ye mengerti saat dia dengan marah tertawa untuk sementara waktu. Jika Ying Xiao Xiao berhasil lulus. Dia tidak akan gagal dalam pemahaman Setelah aku masuk Aku tidak berjalan sama sekali dan hanya duduk di sana untuk waktu yang sangat lama Jawab Ying Xiao Xiao dengan suara lembut Mengatasi kekacauan yang terus berubah dengan menjadi stabil seperti batu Memuji Muli dari Float Hall Dia tidak berusaha menyanjung siapapun Dibandingkan berjalan-jalan dalam kebingungan dan membuang-buang energi akan jauh lebih baik untuk menenangkan hati seseorang dan mulai merenungkan cara mengatasi cobaan seperti itu. Namun sangat disesalkan bahwa aku masih tidak dapat mengatasi persidangan itu. Mungkin aku tidak dapat memahami esensi sejati dari kehancuran. Seru Ying Xiao Xiao dengan suara yang dipenuhi dengan penyesalan. Jika itu sangat mudah untuk mengatasinya. Grid desolate tablet tidak akan menarik banyak perhatian. Muli tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke arah lima sosok di depan tablet batu dan berkata, Aku ingin tahu apakah mereka berlima akan dapat mencapai apapun kali ini. Aku juga menantikannya. Ying Xiao Xiao berkata sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Matanya sedikit bergeser saat dia melirik sosok muda di sebelah kiri terjauh. Lindong. Apa tempat terkutuk ini? Langit dipenuhi dengan warna abu-abu kehitaman tanpa celah. Seolah-olah racun belum sepenuhnya terpisah dari langit ketika ruang ini lahir. Di bawah langit gelap adalah tanah yang tak terbatas dan sunyi sejauh mata memandang. Tanah hadir dalam warna kuning kehitaman dengan sesekali penampilan rumput kering. Namun tidak ada kehidupan di sini. Hanya beberapa retakan yang menyebar di tanah dan melampaui garis pandang seseorang ke kejauhan. Saat ini. Ada sosok manusia di tanah tanpa batas tanpa ujung menatap pemandangan ini tanpa daya ketika ia menghela nafas ke langit. Sosok manusia secara alami adalah Lindong yang telah memasuki grid desolate tablet. Dia menatap tanah yang tampaknya kuno dan tak berujung ini dengan senyum pahit yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Ini harusnya uji coba grid desolate tablet. Lindong mengangkat kepalanya saat dia memindai sekelilingnya. Setelah melihat sekali. Dia melihat bahwa batas ekstrim penglihatannya masih merupakan tanah terpencil yang sama. Tubuhnya yang mungil dan tidak penting berdiri di tanah tanpa batas ini. Kehancuran semacam ini tampaknya bisa mengubah orang menjadi tanah untuk dikubur di sini selamanya. Itu membuat orang merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. Ku Lindong menghela napas dalam-dalam saat matanya berangsur-angsur mengeras. Karena dia sudah tiba. Dia harus melihat dengan tepat apa yang ingin dilakukan Great Desolate Tablet Ayo pergi, kata Lindong sambil nyengir Ini adalah pilihannya Yang sama sekali berbeda dari Ying Xiao Xiao Dia tidak menyukai gagasan duduk dengan susah payah Bahkan jika mungkin dia hanya membuang-buang energi Dia ingin mencobanya secara pribadi Pria muda itu berjalan maju di tanah tanpa batas ini Ekspresi matanya yang membuat ingin membuka kesedihan di tanah yang membentang ini. Namun, mungkin bahkan Lingdong sendiri tidak dapat membayangkan bahwa perjalanannya ini akan berlangsung selama sebulan penuh. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you guys. Dadah. Bye-bye.